Saya memasuki GKI Pengadilan dengan rasa bahagia karena mengetahui bahwa hari Minggu pagi ini sebagian dari jemaat akan mulai beribadah di gedung gereja yang baru di Bogor Barat. Atas nama pemerintah Kota Bogor, izinkan saya menyampaikan permohonan maaf apabila Bapak Ibu harus menunggu cukup lama. Selama kurang lebih 15 tahun Untuk akhirnya bisa memulai ibadah di tempat yang baru ini Dan atas nama pemerintah kota Bogor Jimkan saya menyampaikan terima kasih Yang sebesar-besarnya Atas kesabaran dari Bapak Ibu sekalian Untuk menjalani satu proses yang tidak mudah Sehingga akhirnya menjadi akhir yang sangat indah Bapak Ibu Selamat hari Natal, semua kedamaian bersama kita semua, dan salam cinta kami untuk keluarga Bapak-Ibu Terima kasih, Tuhan berkati.